ngantuk ya masih pertanyaan seputar bisky breathing saya audio bisky breathing yang panjang penting Pak karena jadi tenang hati adem dan bisa ngantuk happy banget ah, Oke okay. makanya olah nafas paling enggak 30 menit ya kalau pendek ngantuknya belum merasa misalnya ada olah nafas 46 gitu ya yang 10 menit Mas Gunggung itu kan yang di YouTube 10 menit ya belum ngantuk ya 46 10 menit coba Anda yang 30 menit pakai audio nah ini begini tapi audio saya yang judulnya ketenangan batin sukacita kasih damai sejahtera ucapan syukur itu di awal audio itu saya menjelaskannya water breathing tarik buang sama nah Anda boleh ganti hanya diambil audio kognitif terapinya di mana bicara soal Ikhlas, misalnya, ya kalau nggak ikhlas ya sakit. Pakai ilustrasinya, John Kabadin yang saya pinjam, mengenai monyet yang ketangkep karena nggak ikhlas, melepas kacang karena kacangnya ditaruh di dalam kelapa. Yang kelapanya tuh di hanya sebesar tangan bisa masuk, tapi begitu nggung kacang nggak bisa keluar karena dia nggak mau melepas kacangnya, Hah, malah ketangkep mati. Coba dia lepas kacangnya, tangannya keluar, lepas bebas ya hidup gitu loh. Banyak orang nggak bisa hidup karena nggak ikhlas. Nah, kalau saya nggak ikhlas rugi 240 miliar apa saya nggak stroke gitu ya ya saya belajar ikhlas ditipu orang ya ikhlas beli tanah ya waktu itu tahun 2000an ya 1000 meter itu kalau sekarang harga 1000 meter di pintar itu 15 miliar ya ikhlas gitu ya saya dalam hidup saya ini banyak banyak kehilangan banyak ditipu banyak dikhianati ya, ikhlas gitu ya. ikhlas ya Nah sering olah nafas sampai level ikhlas kalau yang bertanya ini sampai rasanya adem, hatinya tenang. Kadang butuh waktu, kan? Kadang 5 menit pertama nih, otak kita masih bubble, masih lompat sana lompat sini, pengen ini, pengen itu. Habis ini mau ngapain ya? Mau teknik berapa aja, teknik ritmenya ya? Enggak ngefek, sampai kita tenang. Nah, itulah kenapa butuh panjang betul ya, diskip breathing paling enggak dengan 30 menit, apalagi paling enak memang semacam itu malam hari. Makanya, kenapa saya sarankan ya, pagi, Hof, malam whiskey breathing kenapa kalau whiskey breathing pagi kan hari ini kita mau ngapain ngapain ngapain ngapain ngapain gitu ya jadi nggak bisa tenang ya kecuali paginya pagi banget kayak saat teduh udah atau memang hidupnya sudah terpola kalau hari ini kita nggak terpola kita mabrak sampai tengah sembilan terpola itu jam segini bangun jam segini olah nafas jam segini saat teduh jadi pasti pas saat teduh itu fokus karena sudah terbiasa, pokoknya jam tujuh selesai dan udah terbiasa dari jam tujuh itu butuh waktu setengah jam untuk berangkat kantor, makan, mandi segala jam cukup, gitu ya. Maka nggak ada buru-buru, itu bisa fokus. Atau ya malam hari, sehingga dengan 30 menit itu 2 menit udah fokus, karena udah tahu habis ini nggak ada apa-apa. Makanya dalam modul deep sleep saya ajarkan kalau mau tidur jam 10 atau jam 9, ya udah 30 menit di muka, olah nafas, tenang banget. Karena habis, habis ini tahu nggak ngapa-ngapain, itu mencapai fokusnya itu cepat, ya fokus tenang, begitu tenang, adem tergantung tema apa hari ini. Hari ini kasih sampai merasakan kasih. Hari ini pengharapan sampai punya pengharapan. Hari ini temanya sukacita sampai ketawa-ketawa, senyum-senyum. Nah, itu berarti istilahnya yang ditargetkan lewat terapi itu tercapai karena memang terapi rasa, nafasnya hanya teknik untuk mengiringi, tapi tekniknya pun ternyata sudah kena di saraf para simpatetik, di mana banyak orang sakit kekurangan para simpatetik. Masih soal whiskey breathing, saya mau whiskey breathing yang panjang. Oke, nanti saya post di WA grup paling enggak yang hari ini praktek ya itu adalah yang tadi uh, Pola nafas, ucapan syukur. Tapi sekali lagi di dalam audio ini di depannya itu yang tadi saya lompat saya skip itu instruksi untuk water breathing jadi di, diatur sendiri ya nanti whiskey breathingnya. Saya whiskey breathing tadi sempat tertidur jadi hitungannya tidak bisa satu banding dua. Nah itu bagus banget tuh ya. Saya bilang 46 itu kan berarti satu banding satu setengah itu aja sudah termasuk untuk saraf vagus dan parasimpatetik yang berdampak ngantuk. Ya, jadi sebenarnya kalau saya itu makanya mengajarkan tidak akurat-akurat banget seperti nafas ritme di mana ritme itu penting gitu ya. Kalau saya terus terang pokoknya Anda 46, 47, 48 sampai 48, satu banding 2. Itu udah masuk ke whiskey breathing. Kalau mau nyoba 4 itu berapa sih? 1 dua tiga empat atau satu dua tiga jadi satu empat detik itu berapa ya udah cari hp lihat stopwatch ya tapi itu semikira-kira kira saja toh kalau nggak empat tiga enam juga oke tiga lima juga oke gitu ya jadi kalau saya memang tidak mengajarkan sedetail sampai harus tepat hitungannya dimana kalau diolah nafas ritme hitungan itu penting dan konsistensi selama 30 menit itu ritmenya berapa kayak dikunci di situ itu penting. Tapi kalau John zinn rasa itu penting, antara rasa nikmatnya berapa, nyamannya berapa, sampai pas olah napas itu kadang ketiduran beneran gitu ya. Ya bangun lagi enggak masalah. Ya, bangun lagi lanjutkan lagi. Atau kadang hanyut oleh kata-kata saya, kalau nangis ya udah ritmenya jadi kacok gitu. Jadi gini loh, John Kabat-Zinn tuh gini. Lebih penting ritme atau penting Hati gitu ya, kalau jangka itu memang menekankan lebih penting hati, karena begitu hatinya disentuh, nanti ritmenya tubuh akan ngatur sendiri. Ya, jadi kan dia kan gini, modul dasarnya itu kan gini: ketemu anjing, apa ada atur nafas? Eh? Oke, okay, sekarang berarti <tuh>, dua satu dua satu <tuh>, enggak ada, ada takut itu jantung ngikutin sendiri, paru-paru ngikut sendiri. Nafas Anda sendiri, jadi Anda tidak tidak takut. Lalu, terus itu berubah sendiri ketika Anda takut khawatir. Anda dikejar anjing, lalu Anda masuk pagernya orang. Ya, nggak apa-apa daripada rumahnya jauh, tutup pintu, tutup pagar, cegret, aman. Ah, ada lega, ah, lega. Ada ngatur, enggak? Itulah kenapa namanya autonomic nervous system. Tubuh kita yang ngatur sendiri, tarik buangnya berapa. Denyut jantungnya bagaimana berdasarkan perasaan. Nah, ini logika yang dipakai John Kabat-Zinn, kenapa perasaan lebih penting daripada teknik napasnya. Jadi ketika Anda atur rasa, yakin deh sembuh, yakin. Tiba-tiba napas Anda nggak tersengal-sengal. Anda khawatir, aduh kalau mati gimana, kok udah dari stadium 2 jadi 3, aduh metafase lagi. Anda mau olah nafas sampai ngedeng, sampai jengking anda mau makan sehat sampai habis duitnya beli yang mahal-mahal, bukan mengutuk ya maaf ya, kayaknya anda nggak akan sembuh deh. Jadi kalau kita tuh nggak bisa ngatur nafas kita, yang ngatur siapa sih? Eh, maaf, kita nggak bisa ngatur denyut jantung kita atau ngatur nafas kita tarik berapa buang berapa. Yang selama ini yang ngatur siapa sih nafas kita itu diatur oleh yang namanya saraf otonom. Kita nggak usah ngatur, kita jalan nafas kita cepat sendiri. Kita tidur pelan sendiri. Jadi tubuh yang mengatur sendiri. Nah, kalau susah banget ngatur ritmenya, atur aja hatinya, perasaannya. Anda atur perasaan Anda, Anda atur pikiran Anda, maka nafas, ngikutin. Nah, itulah yang diajarkan John Kabat-Zinn dengan olah rasa. Makanya kalau saya sudah masuk inner healing, Pak, audionya mana? kakak ada audionya. Yang penting Anda hatinya, relung demi relung hati, ada kecewa buang, ada kepekaian buang, ada sakit hati buang, begitu ya. Tapi kalau buang ini kan gampang, kayaknya ngomongnya enak, maka perlu dijelaskan cara membuangnya, kenapa harus dibuang. Simak modulnya aja, ndak usah pakai olah nafas. Hati anda berubah, nafas anda berubah, pikiran anda berubah, nafas anda berubah. Jadi tubuh akan ngatur sendiri nafas yang terbaik untuk dirinya sendiri. Itu dalam konsep mengenai MPSR, MPCT. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaan soal whiskey breathing, ada lagi nanti coffee breathing ya. Kalau saya sempat tertidur gimana? nggak masalah. Pertanyaan serupa lagi. Tadi saya whiskey breathing sempat terasa ingin tidur padahal sebelum selesai. Berarti udah betul. Tadi itu tarik berapa buang berapa buat Anda udah pas. Berarti sudah mencapai parasimpatetik tone di mana simptom utamanya adalah ngantuk kalau udah ketemu selahnya udah pakai itu berarti itu ritme yang cocok buat Anda nanti malam dipakai Anda akan lebih gampang uh, tidur ya saya